Di Gadir Bayu Kristiana memiliki keahlian sulap dan hipnotis. Melalui sulap, polisi ganteng ini bisa mendekatkan Polri dengan masyarakat dan diterima berbagai kalangan. Ada badan, mau perjalanan kenapa pakai Kami ya. kenapa bawa -bawa minuman? Oh, Saya kasih tahu ya. Kalau berkendara itu harus mematuhi peraturan lalu lintas. Nara saya tanya punya SIM atau STNK? SIM sama STNK aku saya kembalikan. Karena saat ini polisi sedang melaksanakan operasi simpati, saya minta dengan sangat hormat kepada bapak-bapak semua menggunakan helm. Ya, sekarang saya minta airnya dihabiskan. Bapak-bapak semua bayangin gelas ini diibaratkan kepala yang tidak menggunakan helm. Pada saat berkendara oke oh, kan? Tangan tangan kamu. Saat ini, apa kamu menggunakan helm atau tidak? Saya, saya janji kalau saya naik motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, saya mau memakai helm. Okay. Memposting aksi sulapnya bersama sejumlah anak-anak. Anak-anak itu pun larut dalam alur yang dibawa polisi ganteng ini. Nomor. Pak Janji bilang apa? Kalau ibu tidak mau bilang, ibu saya akan tutup permainan. Dua, tiga dan sembilan. Sekarang saya minta ibu ambilkan h, ibu taruh. Kita punya dua kartu lagi. Angka 2 dan angka? Ya. Berarti yang Ibu ambil angka 3. Ya. Ketika jawaban Ibu salah, Ibu bersedia ditilang. Bagaimana? Eh, tiga ditilang, ya? ya. kalau itu angka 3 saya nggak akan tilang, saya janji. Silahkan Ibu buka. Jangan oh. <laughs> pakai strobo. Uyuh, uyuh.